nama sang ratu kemudian biasa disingkat dengan sebutan ribuan. Ia adalah seorang putri dari raden, sedangkan sang ibu gayatri merupakan putri. Oh so, so, Kementerian Pemerintah Provinsi melaju terus ke